Akhlak yang murni menjadi sebab saya tertarik dengan orang Islam di mission. Kenapa saya suka orang Islam. Masya cari make, cari oh, Jalan cari makan. Jalan cari makan. Oh, jalan cari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia, dunia akhirat, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Ya, channel kedua saya dari Cak Mujib dan ada Cak Mujib TV. Nah, kali ini teman-teman sekalian ada requestan daripada teman-teman ya, pengalaman berkawan dengan orang Melayu Ustadz Mohib Khauli. Ya, banyak sekali istilahnya Ustadz Mohib Khauli ini yang membahas tentang bagaimana ya ada juga kelebihan dan ciri-ciri orang Melayu dan juga keutamaan negara Malaysia dan juga istilahnya bisa dikatakan di sini yaitu pengalaman berkawan dengan orang Melayu banyak istilahnya pesan-pesan baik yang disampaikan oleh Ustadz Mohib Kauli kepada kita semua agar menjaga ukhuwah Islamiah di antara kita semua. Nah langsung saja saya sudah penasaran bagaimana istilahnya pengalaman berkawan dengan orang Melayu dengan Ustadz Mohib Kauli ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Cukup dah sebab Suagopu sudah. Mungkin orang tertanya Macam mana Pak Arat ni boleh ke Cik Melayu? Tahu, mesti mesti terlitah. Mana dia ni? Mari mana Pak Arak ni? Hei, juga ni. Kalau <tuh>, nak tahu? Tuan-tuan, terahmati -tuan, Allah. Tengok bagaimana saya, tengok bagaimana Al-Akhlaq, Akhlaq yang murni menjadi sebab saya tertarik dengan orang Islam di mission. Kenapa saya suka orang Islam. Masya ya? Allah. Saya duduk di Jordan. Kami pelari eh? Tahun orang 19, Jordan, 82, Kami terpaksa lari daripada Hama, Syria. Melarikan diri ke Jordan. Jordan saya tak ada sain. Saya masuk universiti. Uh, saya gaul dengan orang kelatih. Uh, orang Pasir Ho, Pasir Mah, orang Kota Baru, orang Tupak, orang uh, Merata. Sekali tu, Tuan, Tuan rahmati Allah. Di bulan puasa, ayah saya bagi detail sikit. Tapi duit ni biasa tak cukup. Sebab ayah orang susah. Meski. Ayah bagi seminggu lima dinar. Boleh beli jawadah. Buka puasa. Jawadah uh, sahur. Ahad isteri selasa, habis. Tinggal rabu kami, tak ada biti. Tak tahu nak makan guanam. Segi rumah, ada sahabat saya orang Dia sewa rumah, segi di rumah dia. Ada lima nek orang. Okay. Seorang okay, nama dia Imran. Mereh kita panggil. Oh, biasa orang Kelateh, Imran dia mereh. Seorang okay, lagi, Masya Allah, saya sanjung. Dia sekarang ni ada orang okay, hebat. Dia seorang tokkali di Binja. Nama Masa dia Zahari, Kita panggil dia ABI Abai, Ma'i, Ma'i. Ma Seorang lagi nama dia Mizi apa ni? Termizi. Jadi Mizi pula, Mizi. Sorry lagi nama dia Zuyas dan nama mak Oh, meray mak je, makyi, bapak. Mizi Allah lima o masya-Allah. Di rumah dia, saya lapar. Masuk rumah ditanya, "Oi, demo buka puasa mana mana mana, mana ni?" Ai, tak tahu. Seru malu nak royak ni. "Ayah tak puya nak buka puasa sini mari. Tak ada bitih kau Dia tanya, "Ada bitih ke tak?" tak ada bitir dia Allah dia tak apa, hikmai tak buka puasa sekali, tak apa saya tahu, Allah itu tuan, dia orang masa tu dia orang kadang-kadang sesuari lambat sikit, dia pun tak ada bitir tapi dia tak cakap, saya masuk rumah dia dia pergi ambil kuali ambil kuali besar, naik juga nak makan Allah, kecil telatih lalu kita, Alhamdulillah, biasa kecil luar nombor sini boleh kecil telatih jadi apa, orang tu mati apa ni orang kata, orang orang telatih mari kat gitu. Masya Allah. dia ambil kuali, letak atas dapur dia letak minyak zaitun. dia panas dapur lepas tu dia ambil nasi hot smaleng nasi hot masak smaleng dia biasa tak basi sebab dia boleh tahan lama dia ambil-ambil sebab cuaca arak ni, tu kan? cuaca ni, ni garak arak dia kering, dia cuaca tu ni dia tak cepat basi, dia ambil nasi dia pecah dia letak atas kuali lepas tu dia start kering, lepas tu dia ambil ikan bilis ikan bilis ya? dia tabur atas nasi Lepas tu dia budu cak ketereng. Sungguh. Eh betul ni. Allah mana? tak nak buat ni. Budu cak ketereng. Eh, Sek-sek uh, kelata dia bawa daripada, uh, daripada sini, dia bawa ke Jordan. Sungguh. Bawa botol. Banyak. Siap. Jual pula. Yang kau budu. Ada tokek budu Allah. ada di Jordan. Sungguh. Tokik pun ada. Dia cak ketereng. <laughs> dia kecua. Dia masak. tuan. -tuan. Dia masak. Ya Allah. No, meh meh. Digo gue into it one. Sambil in tau. <Hebrew> ya Qadija'alallahu li kulli syai'in qadra Masya Allah oh, Dia ayat peran ni Duk masuk kita pun tengok Habis dah habis dah nak tutup dapur Lepas tu dia tengok saya Dia nyanyi buluh Dia nyanyi Adasiku anak tupan Atta jolamu'te Kuduniku perulah apa itu? Cari maka, cari maka, oh, jalan say. cari oh, makan Jalan cari makan Oh, jalan cari makan Buat dia mari pulak Buat dia kebarat pulak Lepas tu habis yang ni Nak hidil, dia kata Dia mau tahu tak Tupa tu, siapa dia Saya kata, mau pahal ke tak lagu ni uh, Saya kata, pahal juga Sikit-sikit gitu, kohohoh gitu uh, Saya tahu Tupa tu Nanti yang lumpat tu lah, yang kecil, comel kata demo tahu tak tupah tu siapa tak tahu saya kata tupah tu demo <laughs> tupah hukri jalan cari makan demo Allah tak apa tu, tuan tapi yang saya suka dia walaupun dalam keadaan susah walaupun dia dalam keadaan terdesak tapi tak lupa tu, tuan tak lupa untuk membantu saya untuk me ajak saya jeput saya buka sekali itulah Rasulullah SAW sebut من فطر صائما yang bantu saudara Islam yang lain buka puasa wallahi akan dapat pahala yang sama yang tidak akan kurang sedikit daripada pahala mereka dan allah subhanahu wa taala puji mereka ini yang disebut antara ciri-ciri ahli surga wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa Allah Mereka yang derma dalam keadaan susah Dalam keadaan senang Dia mewah kalau dia susah Dia tetap membantu orang yang susah dan meski Mudah-mudahan Allah, Allah. Tuan Tuan rahmatilah Allah menjadi gulungan yang selalu membantu umat Islam yang selalu Amin. cari peluang untuk menderma untuk orang miskin dan fakir insya-Allah. Saya rasa insya-Allah setakat ini dulu. Insya-Allah. Ah sebab itulah tuan-tuan. Bila kita tengok akhlak tersebut orang Arab ni terus tertarik cari bini orang bersuk lepas tu nikah orang bersuk alhamdulillah tuan-tuan rahmatilah Allah. Jadi dia orang bayi ya. Untuk kita insya-Allah selalu no mendekatkan diri dengan orang adalah akhlak yang mulia insya Allah lizaqullahu khair, fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Nabi Muhammad itulah tadi ya uh, Ustadz Mohib Khawli. Ini sudah 6 2016 ya guys ya, masya Allah lama sekali ini video dan masya Allah ternyata beliau itu terketuk hatinya ya dengan orang Malaysia karena kedermawanan orang-orang Malaysia seperti itu. Jadi ketika ada kawan langsung sung dia guys ya macam dah saudara dekat macam tu ya. Masya Allah, alhamdulillah saudaraku terima kasih tentang orang Malaysia dan kasih sayang kamu pada orang Malaysia. Assalamualaikum. Terbaik ustaz. Assalamualaikum admin ya kan. Boleh tak dapatkan video Ustaz Muhafi yang lama dulu-dulu kira 10 tahun yang lalu. Ai. Hey. Oh dekat besuk kat mana? Eh kita orang besuk juga. Oh jadi istri dia orang besuk ya guys ya. Allahu akbar Dan masya Allah sangat seronok sekali apabila kita mendengar ceramah ataupun kisah-kisah ataupun bisa dikatakan pengalaman daripada Ustadz Muhib Kauli ini guys. Banyak juga istilahnya pembahasan beliau berkenaan dengan bagaimana sifat-sifat orang Malaysia dan lain sebagainya. Mungkin karena beliau ini juga disambut baik dengan orang-orang Melayu ya guys ya orang-orang orang Malaysia seperti itu ketika beliau itu di Jordan seperti itu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil ham Allah di Besut Terengganu ya Jadi beliau itu Berasal dari Syria, Berkawin dengan wanita Melayu pilihannya Dan sekarang menetap di Besut Terengganu Jadi Masya Allah ya Orang-orang Terengganu Masya Allah Heba, eh. Masya Allah Ada ustadz Mahib Kauli Yang istilahnya dalam penyampaiannya bagus banget gitu Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Dan tonton juga video-video kita Yang lama-lama guys ya Banyak juga istilahnya video-video menarik Yang istilahnya mungkin teman-teman Terlewat untuk menontonnya gitu ya Jangan lupa juga istilahnya Teman-teman sekalian untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Taala Karena istighfar itu Obat daripada segala penyakit guys Terutama penyakit hati ya akbar. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to <tuh> the game How like rearrange